Harga emas yang dijual di pegadaian hari ini, Kamis, 3 November 2022, terpantau kompak naik untuk cetakan antam dan berdasarkan informasi dari laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp541.000, naik Rp4.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas 24 karat dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp499.000, naik Rp4.000 dibandingkan harga Selasa, 1 November 2022. Untuk emas Antam 24 karat ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp977.000, naik Rp8.000, sementara emas 24 karat dijual seharga Rp933.000, naik Rp6.000 dari harga kemarin. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.650.000, sedangkan cetakan dengan berat yang sama dijual Rp 4.572.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.242.000. Sekian harga emas untuk tanggal 3 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan ke channel ini.